Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Moje. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu ta'ala Dijauhkan dari segala merabahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Ada salah satu youtuber yang kalau dia makan itu bikin saya tuh lapar, guys. Bikin saya tuh kayak pengen banget gitu. Tapi nggak ada di sini gitu, dan apa ya? Kalau dia itu, kalau apa namanya sih, review makanan tuh pasti kayak kita tuh ngiler. Banyak pasti daripada netizen-netizen kalau lihat beliau ini makan, ya kan? Pasti ngiler, ngiler itu kayak... Terliur-liur lah, guys. Ya, kita namakan juga, apalagi istilahnya, makanan yang mungkin baru pertama kali kita tahu, ataupun sudah kita merasakannya. Tapi pengen rasa itu kembali gitu, bukan rasa yang hilang dan tak kembali lagi. <laughs> Oke, langsung saja, guys, kita play videonya. Let's go! Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Shanti yang suka guys? Asli suasana ijo. perkampungan Nah, video kali ini aku wow. akan... Mengajak anda jalan-jalan untuk melihat suasana perkampungan yang ada, ya, ada di ada, Malaysia ada, ada Barangkali lho. video Asli. ini bisa menjadi pengobat rindu buat sahabat-sahabatku semuanya Antis. Barangkali masa kecilnya dulunya tinggal di perkampungan Nah Haduh, inilah suasana perkampungan itu. Malaysia Cantik yang guys. udaranya sangat sejuk Penuh oh iya. dengan kedamaian. Eh hey guys, biasanya ya kalau di bandar-bandar tuh nggak ada tiang-tiang listrik kayak gini ya. Tapi saya melihat di sini ada tiang-tiang listriknya. Jauh dari kebisingan lalu-lalang kendaraan. Oke. Okay. Nah, sekarang kita sudah memasuki suasana perkampungan. Suasana kampung Boy, cate, yang penuh cate, dengan ya. kesederhanaan. Uhum. Tapi di sini... Saya menemukan ruangnya, guys. betapa damainya hidup di kampung Betapa bener, bener. bahagianya wow. kita menghirup udara yang sangat segar di kampung Ini kalau di suasana bandar ini wow. udaranya sudah lain Tidak seperti Cantik udara di suasana guys. perkampungan ya kan Kalau di bandar kan wow kita disajikan dengan lalu-lalang kendaraan yang penuh asap Sehingga udaranya benar, benar tidak banget. begitu segar Namun kalau kita ada di suasana perkampungan seperti ini hmm, terasa damai udaranya sangat sejuk betul buat sahabat-sahabatku yang barangkali sekarang tinggal di bandar semoga terhibur dengan suasana perkampungan yang ada di Malaysia okay. barangkali dulunya kalian pernah tinggal di perkampungan silahkan uh -huh. tulis di kolom komentar dan inilah suasana Perkampungan Kampung Tenglu di tahun 2023 okay. Semoga video suasana perkampungan Kampung Tenglu yang berada di Mersing ini Video ini bisa menjadi memori untuk sahabatku semuanya Atau menjadi okay. kenangan untuk sahabatku semuanya Barangkali video saya nanti ini muncul di tahun 4000 23, ya kan? Oh, ternyata dulunya 2023 Kampung Tenglu seperti ini suasananya, ya kan? Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat Untuk sahabat-sahabatku semuanya Nah, kali ini kita langsung patah balik Dan kita akan singgah ke rumah, rumah kawan kan, ya? saya Katanya kawan saya itu sudah belanja saya Nasi dagang Wah. yang dibungkus daun pisang Hmm, saya sudah penasaran Rasanya pasti sangat sedap sangat jum okay. mari kita pergi ke rumah kawan saya Alright. Macam inilah suasana perkampungan yang ada di wow, Malaysia enak, Ya hampir mirip sama sih seperti perkampungan yang ada di kampung saya betul betul Biasanya betul. di sebelah, sebelah rumah pasti ditanami pohon-pohon pisang seperti Yaps. ini Sama juga di samping rumah saya, di kampung saya juga saya tanami pohon-pohon pisang Nah di atas ini ada sebuah tanaman Bukan yang biasanya nih? dibuat asam Lampuas. pedas itu ya macam bunga kecombrang kalau oh, bahasa kecom. Indonesia kalau bahasa juga. Malaysia itu bunga kantan, bunga biasanya kantan. dipakai untuk masak asam Bukan pedas. Okay. Nah suasana kampung di sini ya rumah-rumahnya sangat sederhana, tapi suasananya sangat damai sekali. Nah ini yang kita tunggu-tunggu hmm. hari ini kakak. Kawan oh. saya ini belanja makan, saya nasi dagang. Saya itu dikasih es bandung segini banyaknya, masya Allah. <laughs> Alhamdulillah, sendiri ini alamin. Kata kakaknya, ini nasi dagang masakan khas orang kampung. Oh, Jadi, okay. rasa originalnya, rasa keasliannya masih sangat terjaga. Oh, enak ini, guys. Nasi dagangnya dibungkus dengan daun pisang. Saya pun juga langsung sudah tidak sabar untuk mencicipi nasi dagang bungkus daun pisang Nah, buat cepat-cepat sekali. barangkali kalian pergi ke Malaysia jangan lupa makan nasi dagang masakan khas daripada negeri Trengganu oh, langsung kita coba Trengganu, rasanya seperti apa? Hmm, nyami. Okay. Nah, ini es bandungnya. Kemarin aku ngiler sama itu ya artis Indonesia itu Mas Bima yang makan, yang minum es bandung. Saya seruput dulu sepanjang nyapis Bismillahirrahmanirrahim. Enak kayaknya. Hmm. Ini eh, ini, ini ini ini apakah es susu sirup ya guys? Ah coba komen guys, saya pengen tahu, pengen buat juga. Hmm. kalau di kampung masih dibungkus daun pisang, kalau di bandar sudah jarang ya kak ya? Sudah iya kalau di bandar Ini pakai Aku diberikan kakaknya 3 bungkus plastik. Sebab karena bungkus itu agak sedikit. Oh, sebungkus agak sedikit. Ini kalau boleh aku tahu sendiri kak? Sendiri pun satu tak cukup. Boleh okay. tahu kak satu bungkus ini berapa sih kak? Uh, dua ringgit. Oh, satu oh, bungkus dua ini dua ringgit. Hmm. Kalau uang Indonesia kira-kira sekitar enam ribuan satu bungkusnya. Okay. Karena memakai daun pisang, jadi harganya ya agak itulah agak lumayan lah dua ringgit. Tapi kalau di sini dua ringgit ya murah sih. Iya murah, murah. Ini daun pisangnya saja beli loh, bukan minta oh, sama tetangga. Yo. Enggak minta sama tetangga ya, Kak ya, daun pisangnya. Daun pisang ini 1 Rata, kilo Rp4.000. Oh, 1 kilo 4 4000 guys. Di sini juga sama sih sekitar 5000-an ya. Uh, agak mahal. Eh 10.000, ribu, 15.000 ribu mungkin. Ya, 15. 15.000-an berarti ya kan di sana. Ya hampir sama sih harganya. Tapi biasanya kalau di kampung-kampung itu dia punya sendiri biasanya guys ya untuk daun pisangnya. Tapi harus banyak kalau cuman punya sedikit ya sama aja tetap beli. Hmm, cukup mahal juga ya. Oh. Nah nasi dagangnya dimakan dengan kuah gulai, gulai ikan oh tongkol. My God. Hmm. Enak banget. Nah nih, ya kan ikan tongkolnya mahal. biasanya kalau Oh, di gede-gede dalam acarnya itu, ya, dalam nasi. biasanya Dikasih acar Tapi gak ada acar pun juga sewoda so kok loh Oke okay. Nah, kita makan dulu ya Bismillah Hah <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Mau dong, enak banget Ini benar, -benar sangat enak bu, banget loh hmm. Saya, saya bilang enak karena dari kuahnya Kuah seperti ini, ini saya doyan banget, guys hmm. Gule ikan tongkolnya itu tidak manis Dia lebih gurih pedes Aduh, enak banget asli Biasanya kan, biasanya rame yang bilang ya Kalau masakan Malaysia itu katanya manis tapi kalau untuk gulai nasi dagang ini lebih gurih pedas okay. kita coba ikan tongkolnya hmm. enak banget guys asli nyami ah, hmm. oh my god nanti kalau saya mau balik kampung saya mau minta tahu resepi cara membuat nasi, nasi dagang daga. oh. mau saya jual di kampung saya karena ini rasanya cocok banget untuk lidah ah, bener, bener. orang di kampung saya ya benar-benar mantap oh hmm. enak hmm. banget guys sambil minumnya, aduh ini, ini kuahnya bener -bener paling enak asli, kuahnya paling enak berikan tongkol Oh Ya Allah, berarti ikan tongkolnya itu dikukus aja berarti ya, atau direbus ya? Karena ikan tongkolnya saya lihat pucat, tidak campur dengan gulenya. Tapi nggak tahu juga sih, kayaknya dalamnya doang. Kalau luarnya? Mungkin. Rasanya sauwot so banget. Sudah so terasa saya pergi ke negeri terganu, walaupun hanya makan nasi dagang saja. Ya, enak banget, guys! Lihat Mas Toha ini asli lapar, gua Untuk di Mersing, kalau mencari makanan-makanan khas daripada Terengganu itu tidak sulit. Oh. Kerupuk lekor juga banyak, nasi kerabu juga banyak, nasi kerabu. Nasi Buat kerabu. kalian Wah. yang melancong ke Malaysia, wajib coba nasi dagang daun pisang. Daun pisang. Nasi lemak juga sedap lah. Cuman kalau bagi saya, mungkin nasi lemak kan kalau di Indonesia kan sudah banyak Aha, ya kan? Kedai-kedai nasi, nasi lemak di Indonesia sudah banyak. Tapi kalau nasi dagang ini di Indonesia, saya rasa belum ada nampaknya ya. Saya belum pernah menemukan. Kalau nasi lemak itu di gede-gede Indonesia banyak. rame yang jual sekarang. Ini Jadi nasi dagang ini campuran beras pulut dan beras wangi. Oh. Kemudian ada rempah-rempah. Terus bahan pembuatannya juga memakai santan. Oke. Okay. Makanya jalan-jalan juga ke negeri Tengganu. Cuman kalau di negeri Tengganu itu Mereka kalian itu hmm, oh. kalian tuh bisa melihat suasana yang berbeda lagi. oke oke. Okay, okay. Dari makanannya, budayanya begitu. Ya kalau di Bandar kan cuman itu-itu saja. Paling-paling ya kalian masuk mall seperti itu ya kan? Kan di Indonesia sudah banyak mall sendiri. Masa apa melancong kok masuk mall mal lagi. lagi gitu. Betul. Lebih Baik lah lebih baik kalian melancongnya pergi ke melihat suasana benda-benda ah, yang bersejarah nah, kampung. mengenali kampung-kampung udaranya sejuk terus makanan khas-khas kampung Bener itu lebih juga. mantap dan enak hmm. habis tiga porsi ya. alhamdulillah hidup ini alamin alhamdulillah sedap gila sedap gila kalau bahasanya sedap gila doh gitu sedap gila dah ada yang bilang sedap bakhang saya pun kurang tahu sedap bahang, bahang. oh bakhang bahang dia ada hang gitu oh sedap bakhang sedap bakhang kau oh, dari kedah, oh, dari kedah. Ya. ah sedap bakhang sedap bakhang hatur ye kalau sedap gila doh bahang. oh orang kuala lumpur johor kalau sedap doh tuh terengganu Hmm. Sudah sedak do -oh. Oh. ya. sedak dooh nasi dagang minumnya es bandung Masya Allah hmm. alhamdulillah sudah cukup sampai di sini nanti saya akan sambung video selanjutnya ya asli ngiler banget alamin is. hari ini bisa <tuh> makan nasi dagang khas masakan kampung dan minumnya sirup bandung yang suka dengan video ini, silahkan subscribe. Assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam warahullah wabarakatuh. Oke, guys, sudah selesai videonya. Laper gak Laper gak lapar lah. Toha, untung kan orang yang tak sombong depan rezeki? Ya kan serba sepi sesuai dengan TK. Ah, TK itu apa? teka eh. Macam-macam boleh makan asalkan halal dan tayyiban Luas pengalaman nanti belajar menu yang paling sedap dan sesuai Supaya nanti pulang ke Indonesia Boleh bawa skill memasak cari rezeki Betul lah guys ya Berdagang-berdagang nasi ataupun makanan tu 50-50 lah Kan untung dia Wah sedap wah yang makan nasi dagang sama air sirap Pandu wah Lagi-lagi kalau ada Yang traktor memang Enak sekali ha. Waduh mas Toha Enak banget nih nasi dagangnya Dibungkus pakai daun pisang Nyami okay. <tuh> Saya sampai terliur-liur loh guys Ya sudah lama saya juga istilahnya tidak makan. Biasanya di sini, kalau kalau tongkol, nasi ikan tongkol itu biasanya kayak santan gitu, guys. Tapi bukan gulai, jadi kayak kekuning, masak kekuning gitu, guys. Ya, makanya saya kayak terliur tadi karena memang macam apa ya, guys? Ya, kayaknya enak banget gitu. Apalagi ikan tongkol itu udah lama banget aku gak makan gitu. Wah, nasi dagangnya sedap tuh. Biasanya kalau original, terengganu, tak pedas, gula ikan tongkol tuh agak uh, suka. Uh, Makan buat sarapan pagi Sebab pagi-pagi perut masih kosong Atau eh, elok makan tak, tak berapa pedahlah Tapi seiring dengan selera orang Malaysia yang suka pedah Gulai tu dia masak pedas sikit lah Mengikut negeri Aha, Ya kan? Apapun setiap menu nasi di Malaysia memang punya rasa sedap tersendiri ah. Contoh lah eh. Bagus dek tohan. ni jenis tak pilih makanan apa saja boleh belajar sesuaikan diri lah dengan masyarakat budaya suasana dan makanan orang yang tak cerewet memang akan selalu murah rezekinya betul lah guys nasi dagang makanan kegemaran saya waktu pagi-pagi tapi kita kurang ikan tongkol ah kita tukar kepala gulai ayam eh sedak lah gulai mah ah gulai kepala ayam tu konten yang menarik dan menghiburkan sedak nampak toh makan eh lapar lah. Saya nih, ah betul kan? Cira Bandung memang sedap, atau hak bagi resep. <laughs> Oke, okay, itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton videonya sampai selesai. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.